Sekarang ya sekarang seorang... seorang pemimpin. ganti sampai 4,3 miliar, sementara rakyatnya masih ada di dunia 100. Hah, um, um, um, um, um, oh ini satu juta satu juta. sebelum makan, yes. baru kita enak makan minum. Insya Allah ada orang, like, like like like like like like nah, nanti Tapi kalau ya tidak boleh ya karena jangan alergi politik, ya jangan ya yang penting tidak mencaci, tidak menghujat, yang masir tidak boleh. Tapi yang saya tegaskan, di sisa-sisa akhir masa jabatan ternyata ada besar. Nah jadi gini teman-teman, ini untuk dibawa peruangan itu rumah dulu ya Jadi sebagai meseja rumah tangga itu, kalau yang sakit matanya, obati matanya Kalau sakit kupingnya, obati kupingnya Kalau sakit ekonomi, obati ekonomimu. Jangan sakit mata kaget, omong-omong Kurang lebih itu. Coba saya tanya, penyakit bangsa ini paling fundamental apa? yang paling-paling paling paling, paling, aneka, paling esensi Karena yang haram dihalalkan LGBT, kasih hutang yang tidak mampu dibayar sehingga rakyat jadi korban banyak tapi ini kalau kita bahas selesai. Tapi ini itu penyakit zaman ini. Ada orang buka utang. Mau mau utang, utangnya hutangnya utangnya Begitu sembako mahal listrik naik semuanya ya itu penyakit bangsa ini silakan lakukan resepsionis kabinet asal semua penyakit bangsa ini obat sembuh nama salah. Nah ini kan kalau saya lihat mulai dari reses kabinet diinput penyakit bangsa ini. Gak tahu utang tercek pajak tercek sembako tetap naik semua tukang tanahnya, konfliknya antara ada gimana-mana, tetap ada. Bahkan hal masih itu saja ketangkap. Silakan rasa kabinet itu selalu masuk ke kan keren? Atau silakan rasa kabinet yang salah-salah, yang benar-benar. Dan kami salah malah. Apa gimana, berapa kalian? Mengejar, Dan sebetulnya mau nata ternyata dipukul balik paksa akhirnya terpulang-pulang paksa ini ya. sementara kalau bang Ega atau saya, semalam, semalam, semalam, semalam, semalam, semalam, semalam, semalam, Sama di dibantu kalian kali ya? ano ano dia bisa saudaraku ya Tapi apa-apa, kita minta doa kepada Allah Mudah-mudahan tetap Kita nggak boleh pesimis Kita tetap perlu optimis Bahwa bangsa ini Amin ya Amin